Uh, semoga dia permudahkan segalusan Penekahan saya So stay tune guys Selamat ya, pengantin baru ini. untuk Ayuni and Ashraf. Hmm, semoga bahagia hingga ke jannah. Jaga Ayuni baik-baik. Selamat pengantin baru pada Ashraf dan Ayuni. Semoga berkekalan hingga ke anak cucu. Selamat pengantin baru pada Ashraf dan Ayuni. Semoga bahagia hingga ke anak cucu. Jaga anak-anak kami baik-baik noh Ayuni Ashraf. Selamat pengantin baru kepada Kak Yuni dan Ashra Cukalan hingga ke Janah Selamat menghantar baru kepada Kak Yuni, Abang Ashra Semoga kelas semoga <laughs> ke anak cucu Akhirnya ni Selamat menikmati baru Kau tak nak ambil elok Okay? Okay, Here it Terima kasih family semua, kawan-kawan. Yang hati banyak support banyak tolong dalam jagaan majlis pernikahan. No akan semoga kita orang bahagia hingga ke sana. Thank you